Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, be lovers serta Lestler Lovers dimanapun kalian berada Kembali Diva TV hadir untuk mengabarkan kabar baik, kabar spesial dari Bunda Lesti dan Papa Rizky Bilar Namun bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa bersahabat untuk selalu mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar baik, kabar bahagia dan spesial nih dari idola kesayangan kita Tak lain yakni Lesti dan Rizky Bilat Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Ada unggahan foto spesial banget ya dari laman akun Instagram Ayah Kejora Waktu sahur persahabat ayah kejora ini memposting foto bareng mamah kejora, masya Allah, sulit so banget ya sweet couple juga nih selain Leslar, ada tentunya kapal yang sangat luar biasa dari ayah dan mamah kejora, masya Allah kita doakan mudah-mudahan rumah tangganya langgeng bahagia terus dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik, amin. Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar dan doa yang diberikan tersabat ya kita simak di kolom komentar. Ada Om Kevin yang ikut memberikan tanggapan dan sekaligus tentunya memberikan doa kepada Ayah Kejora. Sehat terus ya ayah kejora dan mamah kejora sekeluarga Amin, amin ya rabbal alamin Dan kita lihat juga persahabat berikutnya Komentar diberikan dari akun Rika Rafika Mengatakan "Wilujeng Saur katanya itu Masya Allah banget ya Pokoknya kita bahagia sekali karena doa-doa Dan support yang diberikan dari orang-orang baik juga yang selalu tulus Mencintai keluarga Leslar Berikutnya persahabat kita simak juga ada momen yang sangat luar biasa bikin kita bahagia pastinya momen keromantisan keharmonisan rumah tangga Leslar Lesti dan Bilar saat di Vlog Lester Entertainment kemarin persahabat ya inilah paket komplit hanya pasangan Lesti dan Rizky Bilar ya yang selalu tentunya bikin ketawa bikin kita baper pasti persahabat ya bikin mewek juga masya Allah. Paket komplit banget ya pasangan ini Mudah-mudahan selalu menginspirasi Banyak orang dan selalu menjadi orang Baik persahabat Momen ini pun dari oleh akun Ernaning sih ya banyak sekali Komentar dan respon yang positif juga Diberikan Yakni dari akun instagram Mulyani Stalizar mengatakan Ini papa dan bunda Al-Fatih bikin kita senyum-senyum Aja sih kata ya Masya Allah pokoknya persahabat kita semakin bahagia dibuat oleh Lesti dan Bilar Kita simak juga persahabat sebelumnya Ada kalimat caption yang dituliskan oleh KR Neningsi Masya Allah dimana lagi lah Akan kalian dapatkan Model kapal macam mereka Bisa bikin ketawa, bikin baper Bikin mewek komplit Katanya tuh persahabat ya Memang betul sekali Lestlar ini pasangan yang sangat Fenomenal Langka banget ya mencari mereka berdua ini Masya Allah mereka adalah pasangan yang harmonis, yang selalu romantis, yang selalu bikin baper mas ya, dan selalu bikin kita happy, Masya Allah. Dan juga persahabatnya bisa bikin sedih juga nih, itulah paket komplitnya Leslar. Kita doakan, mudah-mudahan fans sejati tetap kompak dan solid, apapun itu untuk mendukung yang terbaik buat Lesti dan Bilar. Selanjutnya persahabat kita simak juga. Kita melakukan info persahabatnya sebelumnya dari kuasa hukum Leslie dan Bilar Bapak Sandy Arifin Karena Pak Sandy ini persahabatnya menjelaskan dan menyampaikan setelah lebaran akan ada proses haters yang baby shaming sama Abang Fatih Siap-siap aja persahabatnya untuk haters yang baby saming kepada Al-Fatih Setelah lebaran siap-siap pakai baju warna orange Tepatnya memakai baju tahanan ya Ini disampaikan langsung oleh Kuasa hukumnya Bunda Lesti dan Papa Bilal. Bismillah persahabat apapun yang dilakukan Semoga diberikan Kemudahan Diberikan kelancaran dan kesuksesan Amin Dan selanjutnya persahabat kita simak juga Ada Potret penampilan Bunda Lesti kejora Persahabatnya di acara Festival Ramadan Kali ini Untuk Stylist atau gaun yang dipakai oleh Bunda Lesti di acara semalam ini dari Jakarta, Persahabat ya, masya Allah cantik banget ya, idola kesayangan kita. Semoga selalu bahagia terus dan sukses apapun yang dicapai, Amin. Selanjutnya Persahabat kita simak juga di sini ada momen spesial ya yang tentunya membuat kita bahagia juga nih. Ternyata rutinitas di malam Jumat, Persahabat, bapak Bilar tetap konsisten berolahraga ya. Ya biar sehat. Cidukan yang tentunya baru kita dapatkan dan kita simak persahabat postingan ini di oleh oleh akun resi Ansgar Leslar 24. Bayang sekali pertanyaan juga nih dari para sahabat dari akun 128.vega mengatakan ini malamkah katanya itu persahabat ya ada yang bertanya ini postingan semalam apa bukan dan kita lihat jawaban dari resi Leslar 24. Dengan tentunya menjawab komentar Iya, kata persahabat, ya betul sekali Ini adalah cedukan semalam Yang tentunya baru kita dapatkan Tanpa diketahui oleh awak media di persahabat, ya Masya Allah Kita doakan terbaik, semoga Idol kesenangan kita selalu memberikan kejutan bahagia Dan pastinya setiap hari Bakal ada vitamin yang akan kita dapatkan Dari Lesti dan Bilar Jangan kemana-mana Tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik